Ya, Bapak Ibu, selamat datang dalam program yang kita sebut dengan nama "Olah Nafas" untuk kesehatan. Ya, bukan hanya olah nafas saja, ya, pola hidup sehat. Nah, kita akan belajar selama 12 sesi, 12 minggu. Ya, setelah itu nanti WA group tetap tidak dibubarkan. Karena selanjutnya, kan bisa sharing, posting informasi, dan sebagainya. Tapi yang berupa pelajaran seperti ini akan ada 12 kali. Kenapa banyak banget, Pak, sampai 12 kali? 12 kali itu pun sudah dipersingkat. Nah, saya akan bicara singkat mengenai pelajaran kita akan meliputi apa saja sih, kira-kira gitu ya. Nah, inilah yang kita akan pelajari selama 12 kali itu adalah bagaimana kita sehat dan sembuh. Bahkan bisa juga sehat dan awet muda, gitu ya. Seberapa awet muda? Ya, kasih kesaksian dulu ya. Saya lahir tahun 63. Ini berarti saya sekarang umurnya 59. Tahun 2021 saya tes usia biologis. Saya 46 tahun. Jadi 12 tahun lebih muda. Dan sekarang usia saya malah turun jadi 45 tahun, lebih muda lagi ya. Itu hasil dari pola hidup sehat dan regenerasi sel. Nah, saya berharap nanti Bapak Ibu ikut program ini tiga bulan lagi, cari klinik untuk tes usia biologis. Itu ada di klinik kesehatan, malah kebanyakan ada di tempat gym ya, tempat gym, tempat terapi oson atau counter counter kalbe farma kadang juga biasanya mereka ada tes usia biologis dan biasanya kalau umurnya 20 jadi 30 30 jadi 40 50 jadi 60 gitu. karena berat badannya enggak ideal lemaknya kebanyakan gitu ya visceral fatnya kebanyakan Nah itu membuat usia biologisnya tinggi karena visceral fat itu lemak-lemak yang membungkus organ-organ vital makanya kalau tadi saya dites itu kalau mau dirinci lebih detailnya gitu ya, tapi kita nggak akan belajar itu. Yang di apa sih gitu ya? Uh, total lemaknya, visceral fatnya, uh, lemak di sama otot di kaki, di tangan, perut dan sebagainya itu uh, rinciannya. Dari rincian itu dianalisa muncul nanti body age umur gitu ya. Nah itu yang saya harapkan nanti bapak ibu semuanya bisa makin muda. Itu bonus. Tapi yang pasti adalah supaya sehat. Nah, supaya sehat, saya bukan dokter. Ya, kalau depan saya, dr itu dokter gitu ya. Tapi bukan dokter, saya akan makanya berbicara. Saya lebih praktis. Kalau teorinya udah, Bapak Ibu, nanti googling sendiri aja. Kalau sekarang hari ini kita belajar olah nafas, nanti googling aja apa itu olah nafas, teori olah nafas, jenis-jenis olah nafas, ada baiteko, ada uh, dari dokter uh, gym misalkan gym yang akan kita pelajari minggu keempat yang mirip dengan bayi teko atau mirip dengan meditasi tapi tiga minggu kita belajar mengenai dari Wim Hof apa itu teori Wim Hof di googling juga banyak saya nggak ngajar teori langsung aja kita praktek lalu hasilnya bagaimana ya teorinya bisa di digugling sendiri begitu mengerti istilah-istilah yang saya sebutkan gitu nanti lama-lama jadi pengen tahu lebih dalam Oh silahkan ya Nah saya kembali ke slide mengenai uh, ruang lingkup untuk menjadi sehat. Untuk menjadi sehat, kalau kita mengalami regenerasi sel, karena tubuh kita selalu ada sel yang rusak, tapi tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau nggak ada regenerasi sel, ya cepet tua terus mati, gitu ya. Yang paling cepat regenerasi selnya kan rambut sama kuku, dipotong tubuh lagi, dipotong tubuh lagi, gitu ya. Tapi ada beberapa organ yang agak nggak terdeteksi bahkan kalau rusak terutama organ-organ yang di kendali saraf otonom kaki sakit kita mudah mendeteksi ginjal, pankreas tahu-tahu dampak dari sakitnya udah nyata gitu kanker tahu-tahu udah -tahu stadium 4. karena itu di bawah organ-organ vital itu di bawah saraf otonom artinya kita nggak bisa bilang eh jantung berhenti dulu sebentar nggak bisa <laughs> nggak bisa eh hormon endorfin produksi dong nggak bisa Eh, insulin produksi dong nggak bisa mereka nggak bisa kita perintah dengan otak besar kita dengan kornio kita otak kiri otak kanan neokortek gitu ya mereka dibawa kendali antara di sistem limbik otak kecil atau bahkan mungkin di ya sistem limbik itu kan disebutnya mamalia kompleks ya kalau reptilian kompleks tuh insting yang waktu janin dia gede banget nah kita akan mencoba untuk uh, mengatur, gitu ya, mengatur hidup kita supaya regenerasi sel ini terjadi, terjadi di organ yang sakit. Makanya kalau misalnya mobi, ya, saya, Miracle of Bread Indonesia itu komunitas mengkhususkan untuk diabetes. Nah, teman saya banyak yang tidak diabetes, Pak. Saya boleh ikut mobi nggak? Ya pasti ditolak. Itu hanya untuk yang diabetes, gitu ya. Nah, maka regenerasi sel ini yang saya mau ajarkan tidak hanya untuk uh, diabetes. Supaya regenerasi sel terjadi butuh misalnya kondisi ideal yaitu pH ideal. Nah hari ini kita itu sembilan baru hanya di satu areal ini untuk mencapai pH ideal dan saturasi ideal kita lakukan olah nafas. Kalau yang diabet, untuk pH ideal dan gula ideal ada tambahan diet. Nanti saya akan pinjem ilmunya dari ilmu DNA ya supaya uh, dietnya tidak salah. Karena ada orang yang diet keto kolesterolnya naik gitu ya, asam uratnya naik bukan sembuh dari diabetnya malah kena jantungnya gitu karena sama-sama keto telur atau ayam yang dimakan sama-sama butuh vitamin E kacang almond atau kacang tanah sama-sama protein cocoknya daging atau ikan Nah itu nanti saya akan pinjem ilmunya DNA dan kita akan webinar khusus bersama dengan mereka dan memang kalau yang DNA ini ada bisnisnya ya tapi saya nggak mau bahas soal bisnisnya yang di hari Sabtu ini 12 kali kita belajar hidup sehat gitu ya. Tapi saya sendiri sekarang mulai menjalankan bisnis DNA ini. Jadi orang dites DNA-nya, lalu disusun dietnya yang cocok, olahraganya apa gitu ya, yang unik berdasarkan keunikan masing-masing sehingga enggak coba-coba lalu masuk rumah sakit ya pesan saya masuk rumah sakit dia nggak cocok gitu tapi ada ribuan orang yang sembuh maka juga saya masih merekomendasi banyak orang ikut kelas-kelas keto -kelas gitu, ataupun kelasnya Mobi karena ada ipar saya sembuh saya sembuh gitu ya Jadi tapi ada yang saya nggak cocok Pak saya pusing Pak saya nggak, nggak bisa BAB Pak Aduh gimana ini gitu ya DNA akan menjawab hal itu tapi kita nggak bahas sekarang ya kita masih bahas sebagai pembukaan ini pendahuluan dulu sebentar ya ruang lingkupnya. Makanya butuh 12 minggu karena kita akan belajar mengenai olah nafas supaya saturasi ideal dan pH ideal. Nanti soal puasa kita akan bahas juga. Tapi kalau diet saya akan undang yang lebih ngerti ya. Untuk regenerasi saya butuh deep sleep. Nanti kita akan belajar. Saya akan ajarkan. Saya udah. 9 tahun mempelajari deep sleep dan lebih dari 9 tahun tidur saya pulas gitu ya, berkualitas supaya regenerasi sel. Olahraga bukan bidang saya. Nanti saya akan panggil teman ya. Tapi olahraga juga yang olahraga seperti uh, senam kesehatan, yoga nanti saya akan ambil panggil juga trainer bersertifikat dari Amerika. Ya. Panggil mahal loh ya. Di sini kita gratis. Itu nanti akan ada dua sesi dengan trainer yang saya akan panggil ya bersertifikat untuk regenerasi sel kita butuh vitamin, mineral, antioksidan yang bagus. Nanti saya ajarkan produksi sendiri bagaimana supaya murah. Kita belajar nanti memfermentasi bahan-bahan makanan supaya dengan teknologi fermentasi kita bisa mendapatkan vitamin antioksidan kelas 1 gitu ya dan murah. Untuk regenerasi sel juga kita butuh asam amino, jadi protein yang sudah kualitas bagus ya seperti banyak dijual whey protein whey kita gitu, untuk untuk untuk supaya ototnya kuat diet keto tapi nggak nggak enggak lemes butuh asam amino yang kualitas bagus saya ajarkan juga nanti saya udah lebih 10 tahun produksi kefir ya nanti kita belajar praktek tanya jawab supaya dengan konsumsi probiotik dapat enzim dapat katalis karena kalau orang diet keto misalnya apalagi kalau sampai nggak makan Bumbu-bumbu gitu ya, bumbu itu antioksidan yang luar biasa. Nah, makan sayur, waduh, di situ vitamin mineral, maka kita harus menyiasati gimana keto, tapi nggak lemes gitu ya. Kalau saya sebenarnya ya, kalau diet ya bukan keto, bukan PMB, bukan apa diet ya. Kalau sekarang ini istilah yang ilmu paling baru kan, genomic diet gitu ya, diet berdasarkan keunikan pribadi masing-masing. Jadi sama-sama keto, tapi lebih detail proteinnya ikan atau ayam gitu ya. Itu nanti ketemu di... Genomic diet, nah inilah areal yang kita akan pelajari selama 12 kali ya. Nah, <tuh> sekarang kita akan masuk di bagian pertama, yaitu olah nafas, metode dasar. Olah nafas ini, nah sebentar, kalau tadi Bapak Ibu misalnya eh, belum tes pH, ya nggak apa, apa ya. Sebaiknya sebelum belajar seperti ini, tes pH. Dan juga sediakan air minum karena dia habis praktek pasti haus ya. Tapi pertama kali nggak apa-apa nanti kan bisa diulang latihan sendiri ya. Nah olah nafas saya sampaikan ringkasnya saja sebelum kita langsung nanti praktek. Olah nafas nafas itu ya kalau sedikit agak teologis gitu ya mohon maaf ya. Tuhan bikin manusia itu diberi nafas jadi nafas itu dari Tuhan. Selama ini kita bernafas ngapain pak kita belajar? Ternyata bernafas itu dengan teknik yang dirubah sedikit saja hasilnya sudah jelas nyata. Nah hasilnya itu apa kalau olah nafas? Makanya kemarin di grup saya sarankan beli alat yang namanya uh, oximeter. Ya, oximeter ini untuk mengukur saturasi, yaitu seberapa uh, seberapa banyak oksigen di dalam hemoglobin darah. Jadi ini saya saya sampai punya empat alat karena dulu anak kena covid delta dan saya merawat nggak ketularan ya imunnya jelas bagus terbukti istri covid juga jadi di rumah dulu ada enam orang yang sehat cuma saya nah tapi yang yang membantu bukan covid ya tapi terkapar pada masa covid pas anak kena delta rumah sakit penuh semuanya nah maka akhirnya punya alat saturasi banyak saturasi ini mengukur oksigen dalam hemoglobin dalam darah kita sehingga kalau bapak ibu nanti pas kita praktek gitu ya pasang aja alatnya Ya, pasang alatnya bisa dilihat. Awalnya berapa? Saya sampai punya dua yang saya pakai dua. Kenapa? Karena ternyata yang satu ini eh peka untuk rendah. Dia bisa mendeteksi sampai 60 tapi yang satu ini... Nah, ini terlihat Saya mulai dengan 98 Ya, ini Tanjung Jaya agak berdebar-debar tuh seratus sebelas. Biasanya di bawah delapan puluh, ini turun 97 saturasi ya, karena ngomong terus nanti begitulah nafas. Pentok ke 100 ya. Saya masih punya satura, alat saturasi satu lagi, oximeter satu lagi yang dia bisa uh, peka sampai 60. Jadi nanti kalau minggu ketiga, tapi kita, baru kita akan belajar uh, secara sengaja merendahkan saturasi. Kita akan tahan nafas dan pada saat itu nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana saturasi saya turun sampai 60 atau sampai 70. Selama ini kan kita heboh ya orang itu kalau Bapak Ibu ke dokter tes asuransi apa tes uh, saturasi, kalau 95 sudah ke dokter loh. <laughs> batas 95 ke bawah 94 suruh ke dokter, pasti ada masalah itu dengan paru-paru. Di bawah 92 harus pakai tabung oksigen. Anak saya waktu Covid 92 pasang tabung oksigen, 95 lepas karena waktu tabung oksigen nggak punya cadangan. dimana mana susah. Jadi saya bilang, "Nak, dihemat-hemat gitu ya. 95 lepas lagi, 92 pasang lagi" gitu. Tapi emang itu kan keadaan sakit yang membuat saturasi rendah. Kalau kita ini sehat, nanti minggu kedua ketiga kita kan latihan di mana Bapak Ibu nanti bisa sampai 70 gitu ya nggak perlu takut karena itu kita sengaja hanya beberapa detik aja 30 detik-detik detik, kita punya 170 lalu segera-segera naik lagi 100 sehingga akhirnya Bapak Ibu punya kesadaran gampang banget ya naikin ke 100 gitu nggak usah beli oksigen Ya, Nah jadi dengan olah nafas apa yang langsung praktek apa itu apa yang kita dapat ini dengan olah nafas yang pertama saturasi 100% jadi kalau Ibu nanti kita akan berpraktek hanya 20 menit ya prakteknya 19 menit tepatnya itu saturasi 100% Nah kalau kita sehari dua kali 100-100 nanti turun-turun lagi paling 98 delapan gitu kalau makin sering latihan ya nanti Bapak Ibu saya nggak tahu berangkat dari berapa asma paru-paru nah paru-paru basah 10 tahun yang lalu pasti 96 97 bahkan mungkin 96 95 jangan khawatir tiga bulan lagi nanti rata-rata 98 100 nah kalau kita olah nafas yang pasti gitu ya Pak gula turun apa enggak asam urat turun apa enggak ada yang turun terutama yang 300-an. adik ipar adik adik saya gula 280, hanya olah nafas tiga kali turun ke seratus an tapi dari seratus ke 2 digit nah itu butuh ekstra hal-hal yang lain ya adik saya sakit pinggang tiga kali olah nafas sembuh gitu ya nah itu bonus nanti kita bahas di minggu yang ketiga soal olah nafas untuk terapi kesembuhan nah sekarang ini hanya Olah nafas saya sebut imun booster, atau olah nafas untuk saturasi. Kelompok yang lain di Mobi bisa menyebutnya olah nafas anti-Covid. Sama juga Pak Tung Desem, saya kenal pertama olah nafas dari Pak Tung Desem Waringin, waktu dia beliau uh, Covid, ya. dan dia belajar dari Wim Hof. Nah, makanya saya sekarang ini yang kita ajarkan dari Wim Hof, karena ada baiteko, ada meditasi, ada yoga, ada Wim Hof. Saya pilih Wim Hof karena dia ilmiah menghubungkan olah nafas dengan biokimia tubuh. Ya, nah dengan olah nafas yang pasti itu saturasinya akan 100% nanti kita lihat sendiri Bapak Ibu punya pengalaman sendiri kalau punya alatnya belum punya segera beli nanti PR nya adalah lakukan seperti yang kita lakukan sekarang ini seminggu, eh sehari dua kali pagi sore boleh pagi malam minimal sehari sekali dan lihat saturasinya pas latihan pasti 100 tapi nanti siang sore turun lagi latihan lagi gitu. Dengan saturasi 100 itu kondisi ideal untuk regenerasi sel, ya itu yang pertama. Yang kedua, apa yang didapatkan dari olah nafas? Yang pasti, ya kalau sembuh itu kan masih bisa kayak cocok-cocokan sesuai DNA-nya, gitu ya. Atau ada yang cepat sembuh ada yang lama. Yang pasti, sekarang ini latihan lima menit kemudian tes pH, gitu ya. Jadi ini pH meter ini satu digit, jadi satu. 6,5 kalau ini 6,52 jadi yang warna merah itu desimalnya dua digit harganya beda 10.000 saya sarankan beli yang merah aja nanti dapat cara untuk apa namanya kalibrasi gitu ya nah PH yang kita tes tuh apa sampai saya sediakan gelas khusus karena saya selama empat bulan itu kayak maniak PH sehari bisa ngetes 10 kali Minum kopi di tes, jadi berapa minum jus probiotik di tes, jadi berapa makan daging, jadi berapa kalau makan sayur, jadi berapa gitu ya? Itu saya catat sehari bisa 10 kali, bahkan kalau keluar kota ke Bandung, bahwa pH meter sepanjang jalan olah nafas ada rest area, berhenti kencing, tes pH-nya. Jadi saya punya gelas, yang bisa tulis pH air seni gitu ya. Ini Bapak Ibu ya, gak usah maniak banget kayak saya. Kalau saya kan karena mau menikmati hasilnya. Saya sampai sehari 10 kali ngetes, sebenarnya ya. Kalau mau tuh, bangun tidur dites berapa, terus olah nafas dites berapa cukup ya. Tadi nanti, nanti, kalau ada seni, tampung, dicelupin, ini ada batas ya. Jangan lebih dari batas ini, nanti rusak. Kan ini elektronik ya, digital ya. Jadi, kira-kira segini aja, randomnya, lalu di-on-kan, udah muncul angkanya berapa ya. Nah, olah nafas itu pasti semua nanti akan mengalami enggak ada yang tidak ya PH nya naik saya diabetes PH saya dulu di bawah enam kalau bangun tidur itu di bawah enam saya coba istri saya. istri saya itu saya sering menyebutnya makhluk ajaib <laughs> nggak ada khawatir, nggak ada gelisah, saya bangkrut, ya dia tenang saja, yakin Tuhan pelihara, jamnya tidur ya tidur, anak saya covid, delta, sesak nafas, jamnya tidur dia tidur, saya jaga malam aja saya nggak bisa tidur. Jadi ternyata orang yang kayak istri saya gitu, gampang tidur, gampang makan, nggak banyak pikiran, bangun tidur, tak tes kamu ph berapa nih? Tujuh setengah ya sudah, nggak usah ikutlah nafas ngapain ya kalau ikut ya boleh tapi juga ada yang, ah saya sehat ya sehatlah mau pikir aja positif terus nggak pernah curiga nggak pernah cemburu nah, makanya saya bilang istri itu makhluk ajaib. Nah saya ini itu ph-nya di bawah enam bangun tidur gitu kenapa? saya diabet nah ternyata teman-teman yang asma paru-paru itu kebanyakan juga sekitar enam kalau bangun tidur, tapi baru saya baru ngeh, gitu ya, oh pantes ya komorbid karena virus gitu, dan di ya virus hidup dalam ph berapa, cek aja google cari jurnalnya, kan saya nggak mau ngajarin teori nanti kita jadi kuliah, ya tapi virus itu hidup pada ph rendah di bawah enam setengah gitu, makanya orang-orang yang sakit-sakit itu komorbid karena virus hidup dalam ph itu ada enggak di sini Bapak Ibu yang yang kanker kemo lah pasti dilarang makan daging merah gitu ya. Eh jangan minum kopi atau teh hitam, teh hijau boleh karena itu semuanya bikin pH rendah. Jadi orang kanak kok kanker minum pesta dijaga pH-nya 7,35 sampai 7,5 itu pH ideal. Anak-anak kecil yang belum pernah sakit itu 7,35 sampai 7,5 ya, itu anak, -anak kecil. Tapi kalau makhluk ajaib kayak istri saya gitu ya. Nomor ya bangun tidur setengah. <laughs> nah makanya bapak ibu boleh cek ph-nya tuh berapa bangun tidur sebelum ikut program ini gitu ya. Kalau di atas setengah ya ini tetap dibutuhkan untuk saturasi dong ya. saya so, saturasi 100 pak ph-nya 7.5 setengah ya udah nanti langsung lompat minggu ketiga aja <laughs> atau minggu depan mah, udah udah boleh juga ya karena itu udah ada untuk guna yang lain. Nah hari ini kita belajar. Olah nafas untuk naikkan saturasi dan pH dua ini saya garansi. Kalau bapak ibu sebelumnya dites, sesudahnya dites, nanti silakan dilaporkan ya. Nah, sekarang olah nafasnya teknik-tekniknya dulu. Dengan hari pertama, jadi agak banyak ngomongnya teorinya ya. Duduk atau berdiri atau gimana yang terbaik? Kalau menurut instruktur yang lain gitu ya, duduk bersila kayak orang semedi gitu ya. Tangannya jempol ketemu telunjuk atau jempol ketemu begini ngadep ke atas, itu sambil bersila. Tapi ada yang bilang kok kayak patung Buddha? <laughs> Wah, kok kesade kayak meditasi gitu. Saya punya temen namanya Pak Tunggul Herbawono, itu dia dari biometrik sidik jari. Jadi ternyata secara ilmu sidik jari ada apa di jempol kanan? Ada apa di telunjuk? Ini berhubungan dengan otak, terutama mengambil keputusan ide kreatif pikiran. Jadi, ternyata ketika posisi begini atau begini, itu kita lebih mudah fokus supaya selama latihan olah nafas itu nggak mikir tagihan. Ya, Buat bon belum dibayar, pembantu <guluh> yang nakal mertua turut campur. Jadi, saya nggak suka istilah kosongkan pikiran. Gue dong, pikiran dikosongkan gitu ya bukan kosongkan pikiran, fokus pada diri sendiri karena masa lalu itu history, masa depan misteri, Ya, kita nggak tahu besok pagi bangun masih hidup apa tidak, tapi sekarang kita hidup, kita bersyukur, kita menikmati nafas kehidupan dari Tuhan. Jadi boleh merem, boleh buka mata, ya. Kalau awalnya merem lebih mudah konsentrasi, ya merem tutup mata. Nanti berikutnya Anda bisa sambil nyapu, sambil jalan kaki, olah nafas bisa saya sudah buktikan, ya. Tetap pH-nya 8 bahkan saturasi 100%, ya. Saya mudah mencoba sambil jalan kaki di taman, grounding terapi, ya. Primer sedikit ya. Oke. Ini rumah saya di sebuah klaster di Bintaro Jaya dan saya punya halaman luas sekali ya, 1.500 meter. Itu Tengku Wisnu sama Ari Sungkar tuh sebelah saya, ya. Kita satu komplek di dalam klaster di Bintaro namanya klaster Kaswari klaster terbaik enam tahun berturut-turut juara satu klaster terbaik nah saya punya rumput itu kalau musim kemarau tak siram supaya basah Jadi kita bisa injek kaki kita ke situ ion-ion positif dalam tubuh kita dari laptop dari wifi dari HP disedot sama tanah namanya grounding terapi ini PR lagi nanti Google ya ketik grounding terapi gitu ya kalau mau lebih susah lagi kan tubuh kita sehat kalau ion positif ion negatif malah ion positif dari listrik segala macam makanya orang ke hutan ke air terjun ya banyak pohon itu ion negatifnya bagus di perkotaan di kota-kota besar ion negatifnya sedikit Nah itu bikin nggak sehat Nah untuk sehat maksud tiap hari ke pegunungan nggak kerja dong Pak Oke ada ada trik namanya grounding terapi ya anda Google ketik grounding terapi lakukan tiap hari injek tanah basah itu aja gitu ya Nah ada juga yang jualan keset untuk grounding terapi. Jadi keset dari dari kawat disambung kabel, kabelnya disambung ke colokan listrik yang kabel kuning. Tapi kalau rumahnya dibangun dengan cara yang tidak benar, di mana itu cuma aksesoris nggak ditanam besi 2 meter yang ditancap ke dalam tanah kenapa dua meter mencapai tanah basah, lalu besi itu disambungkan ke kabel kuning, kabel kuning naik ke atas, nyambung ke penangkal petir. Nah itu itu bisa kaset dari kawat, sambung kabel colokin kabel kuning Anda sambil main laptop injek keset itu tubuh Anda nggak kena dampak elektromagnetik ataupun ion positif ya tapi kalau rumahnya nggak ada grounding terapinya grounding kabelnya Anda salah colok ke kabel merah Anda injek keset mati <laughs> kesetrum. <laughs> ya, itu lain kali kita bahas atau buka kita tidak bahas dalam 12 kali ini. Makanya saya sebut aja kasih PR ketik grounding terapi ya. Nah, sekarang olah nafas Posisi kita mulai dari posisi tangannya boleh begini, boleh begini, lalu taruh di atas dengkul. Oke, maaf ya. Saya saya tunjukkan biar gampang gimana, gimana, gimana ya. Taruh di atas dengkul gitu ya. Nah, itu banyak posisi yang disarankan. Pak taruhnya terbuka atau tertutup? Kalau terbuka itu kayak secara psikologis kita dada terbuka, hati terbuka. Kalau tertutup itu psikologisnya relax. Yang baik yang mana? Semuanya baik tergantung ibu bapak rasa nyaman gimana. Kalau saya nggak mau begini pak, saya masih tetap ada kendala psikologis teologis bahwa ini kayak mistis itu. Oke, karena tujuan ini tuh kan sebenarnya secara ilmu biometrik sidik jari membuat orang mudah fokus. Tapi kalau ada kendala paradigma kan jadi susah. Ya sudah, Ibu biasanya gimana kalau konsentrasi? Saya saat teduh, Pak, menikmati hadirat Tuhan, saya berdoa. Ya udah sekarang sikap doa saja, ya. Karena ini tujuannya hanya teknis supaya kita rasa nyaman, kita biasa tiap malam, tiap pagi saat teduh nyaman banget. Begitu waktu telipat tangan ada efek psikologis nyaman karena terbiasa posisi ini membuat kita nyaman ya sudah posisi itu saja gitu ya jadi lipat tangan taruh di atas uh, paha gitu ya uh, tapi saya pegang tangan kiri pegangnya paling tangan ya ditaruh aja gitu yang penting sikap tangannya uh, sikap doa taruh itu uh, apa namanya uh, boleh itu sikap tangan nah sekarang yang penting yang harus yang harus itu sikap tubuh saya dari samping gitu ya. Nah, tubuh ini punggung ya, punggung, punggung itu harus tegak lurus, mata ke depan, tutup mata, gitu ya. Pinggangnya lurus, maka jangan senderan. Ya, kalau mau capek ya, kan nggak lama ya, cuma 20 menit bisa bisa begini nih. Kasih ganjel ya, supaya duduk walaupun bersandar tapi posisinya tegak lurus. Nah, tegak lurus itu kan sebenarnya untuk Otak, kortek di kepala, tulang belakang, dalam posisi lurus, ambil nafas dalam-dalam, saturasi 100%, darah mengalir lancar. Banyak penyakit muncul karena syaraf-syaraf utama di tulang belakang ada yang kejepit. Kejepitnya banget terasa. Nggak banget nggak terasa, tapi dampaknya ada. Nah ini darah dari kepala, otak, kortek, ulang belakang dari paru-paru masuk jantung di pompa itu lancar itu kenapa mesti tegak ya nah bersila tegak duduk pun kalau saya sekarang duduk di kursi ya tegak nanti minggu ketiga kita belajar yang bersila nah padanya tegak ya ya ada yang mengajarkan ya tegak ini supaya sumbu bumi magnet bumi uh, lurus gitu, ya ya penting ya kalau nggak ada hubungan sama magnet bumi yang pasti tubuh kita ini lancar ya itu mengenai posisi sekarang mengenai teknik tarik nafas. Sekali lagi hari ini kita yang saya ajarkan tekniknya Wim Hof. Nanti minggu ketiga tekniknya Dokter Sakat Jim, di mana ambil nafas dan lepaskan lewat hidung. Sama juga itu metode Baiteko dari dari Rusia, ambil nafas, lepas nafas dari hidung. Nanti kita belajar body scan, ambil nafas, lepas nafas dari hidung. Jadi ambil nafas, sambil body scan tubuh, itu ambil, lepas, lewat hidung. Tapi sekarang kita ambil nafas, naikkan saturasi dan pH. Wim Hof mengajarkan dalam hal ini, ambil nafas, lepas nafas lewat mulut. Apa kerugian lewat mulut? Akan banyak mengeluarkan air. Karena kalau ditaruh kaca, itu basah. Kalau basah juga, tapi tidak banyak. Makanya tadi saya suruh siap-siap air. Ya, kita ngomong aja juga. Jadi, haus, no, no bikin dulu air. Air hangat saya, nah, air hangat boleh, air nah, bikin sih. boleh. <laughs> Sudut ya. kan. <laughs> ya. Jadi, uh, kita bisa, siap-siap uh, uh, air karena nanti saya ngomong aja haus, saya nyapu nggak usah haus. Empat satu jam, <laughs> pengajamannya udah haus karena keluar. Uh, udara dari mulut. Nah, tapi kalau mengambil nafas itu jelas harus lewat uh, hidung, ya, karena hidung ini kan ada saringan uh, apa namanya rambut-rambut uh, untuk nyaring kotoran, lalu ada namanya prefinger untuk membuat kelembaban yang tepat dengan paru-paru. Jadi ngambilnya mutlak harus dengan uh, hidung sedangkan kita belajar ini nanti e, tiga minggu masih pakai mengeluarkannya lewat mulut minggu keempat mengeluarkannya lewat hidung nah ambil nafas gitu ya nah ambil nafasnya sekali lagi ini oke okay. kali ini ambil nafas lewat hidung buang lewat mulut nah sekarang olah nafasnya pak olah nafas dada atau perut nah nanti minggu keempat kita olah nafas perut tapi tiga minggu ini dada nggak apa-apa, mana yang lebih gampang? Perut itu begini, ya. perut itu waktu ambil nafas gitu, berarti perutnya maju, ya karena kan diaframanya maju lebih akan mengembang. Lepas nafas, ketekan, ketarik, gitu ya. Jadi yang yang naik turun itu diafragma. Nanti saya akan kirim video di WA grup Ambil nafas, lepas nafas dengan perut atau diaframanya itu naik turun, itu olah nafas perut. Kalau olah nafas rongga dada, ambil nafas, gitu ya. Kita ambil nafas. Maka ada yang mengkombinasi dengan gerakan tangan. Ambil nafas. Tapi kalau enggak, ya cukup tadi tangannya begini, taruh di ada atau begini, taruh di paha, lalu ambil nafas. Ya, cukup kuat. Nah, itu kresif. Tapi misalnya nanti minggu yang keempat, karena ada unsur uh, sama si meditasi, kita enggak gerak apa-apa. Ambil nafas, lepaskan, ini kita badan nggak gerak apa-apa, perut yang kembang-kempis. Gitu ya. Tapi hari ini boleh. Gitu. Saya nanti akan bergerak begitu supaya rekamannya jadi, oh, itu ritme nafasnya begitu. Nah, Sebelum kita mulai, saya akan mengatakan lagi mengenai, Pak, nanti apa yang terjadi nih, Pak? Yang pasti saturasi naik, maka waktu kita hanya, hanya prakteknya nanti 20 menit. Ya, Tapi dalam 20 menit itu apa yang terjadi? saturasi pasti naik. Mau dipasang boleh atau bagus malah pasang gitu. Begitu nanti mulai pasang, pencet on gitu ya. Mulai dari berapa? Kita akan olah nafas 200 kali. Ya, dan itu berlangsung selama 19 menit. 200 kali. Ambil nafas, lepasin itu 200 kali. Nanti menit yang ke-50 ya, kalau ada yang tangannya mulai kesemutan gitu, jangan takut. Supaya enggak takut ini buka mata, lihat aja saturasi eh 100 jadi aman dong ya. Kalau kesemutan tapi 92 ya udah berhenti ya. Jadi nah, tuh, Mungkin akan ada tangan kesemutan. 100 kali ya. Nanti mungkin ada pipinya yang gringgring gringgring gitu ya. 100 kali selain pipi yang begitu, mungkin ada yang hidungnya mulai panas. Anak kita ambil nafasnya kencang ambil nafas, lakukan. Jadi nanti waktu sedengar aba-aba ambil nafas itu. Jadi saya nanti pakai aba-abanya rekaman supaya saya sendiri saya akan praktek juga, gitu. Jadi saya nggak buang waktu untuk ngajar. Sekarang saya butuh praktek. Jadi saya rekam suaranya. Nanti rekaman ini tak taruh di ba grup juga sehingga bapak ibu nanti bisa sendiri tanpa mikir ini udah berapa kali ya dua kali nanti akan bilang dua 50, lima 100 kalau yang pusing karena ada yang pusing yang pertama kali yang ke 100 kali udah pusing berhenti aja ya karena nanti saya makin ambil nafasnya makin pelan supaya nggak pusing ambil nafas lepaskan yang sering terjadi simpul simpul yang terjadi jari jari kesemutan dari tangan kaki kesemutan Wajaros. Iya. Teman-teman supaya Oke oke. Ya, okay, okay. ya sebentar saya offin semua. New call ya yang baru gabung. Jadi nanti akan ada yang rasa kesemutan di muka, di hidung. Nggak usah takut. Kalau takut buka mata. Bahkan kalau mau membuka mata terus nggak apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya lebih bagus tutup mata. Ya. Nah yang lebih yang pernah terjadi juga banyak orang peserta bukan cuma geringen tapi ngefly pak kayak ngliang nah itu berarti anda harus benar-benar buka mata ya saya kayak yang pak buka matanya pelan-pelan karena dari dari gelap ke terang itu kita nggak boleh mendadak ya buka pelan-pelan karena kita pasang oximeter untuk menenangkan pikiran maka saya suruh pasang lalu lirik gitu ya oh seratus yang nggak takut pak. <laughs> Satu 100% kan bagus itu, tapi kenyataannya memang ada yang pusing gitu ya. Nanti begitu latihan dua tiga empat kali udah nggak pusing lagi. Makanya kalau yang pusing nanti gimana Pak? Kan saya 200 kali nih, sampai titik di mana anda pusing anda berhenti. Begitu berhenti terus gimana? Ambil nafasnya pelan pelan aja. Jadi nggak ikutin irama saya, anda matikan video saya aja, gitu ya, supaya nggak dengar su apa? Anda matikan audionya zoom, supaya nggak dengar suara tarik. Nafas lepaskan, lalu menenangkan diri. Beda itu kalau sampai pusing, ya. Tapi nggak banyak. Biasanya itu satu dari satu juta orang atau satu dari seribu orang. Karena jarang yang sampai benar pusing. Kesemutan banyak. Ya, oke, okay. kita akan mulai ya. Saya akan pasang saturasi juga. Nanti kita dua kali itu hanya dalam waktu. Uh, 19 menit. Habis itu kita tanya jawab, langsung tanya jawab. Yang punya pH meter udah tes tadi boleh, kalau enggak ya enggak. Sekarang nggak usah tes dulu, nggak apa-apa. Langsung setelahnya aja, setelah olah nafas nanti tes kencingnya pH-nya berapa. Nanti sore atau besok pagi ngetes lagi sebelum olah nafas, bandingin aja. Atau nanti sore tes dulu, terus olah nafas, latihan sekali lagi, terus dibandingin sebelum dan sesudah. Ya. Oke, saya akan nyalakan. Saturasi saya, mudah-mudahan baterainya cukup. Karena kemarin ya, oh benar kan, ada nanti baterai. Saya ambil yang satu lagi. Kalau enggak ya, saya enggak bisa tunjukkan uh, saturasi pada saudara. Ya, yang punya alat saturasi bisa dipasang. Ya, nanti kita bisa melihat diri masing-masing saturasinya berapa. Ya, kita akan mulai. Saya akan putarkan perintah untuk uh, rekamannya, uh, audionya. Ya, kita mulai bersama-sama. Saya juga sambil uh, olah nafas. Ya, ini saturasi yang lebih jalan. Saya berangkat dari 97, tujuh. Ya, nanti kalau 100 saya tunjukin. Ya, kita akan mulai olah napas. Metode dasar, ya, kita akan mulai olah nafas. Metode dasar satu, ada yang menyebut olah nafas anti-COVID. Saya sebut di sini olah nafas imun booster, Iya, biar lebih keren. Ya, kita akan mulai. Siap-siap, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Nafas, lepaskan! Ambil nafas, lepaskan! Ambil nafas, lepaskan! Ambil nafas, lepaskan! Ambil nafas, lepaskan! lepaskan hisap oksigen, lepaskan hirup oksigen, lepaskan ambil nafas, lepaskan ambil obat, saya sehat, nafas kehidupan, saya sehat, ambil obat, saya sembuh, nafas menyehatkan,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 ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas 25 kali ambil O2 buang CO2 ambil O2 buang CO2 ambil nafas lepaskan ambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Sambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Saya sehat Saya sembuh Saya sehat Itu pasti Saya sembuh Itu pasti Sambil nafas lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, sedikit lebih pelan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil oksigen. Buang CO2. Ambil kuat-kuat. Lepaskan. Mulai ambil dalam-dalam. Lepaskan. Bisa ritme lebih pelan. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas, 50 kali. Ambil nafas, lepaskan. Ambil O2, buang CO2.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 Lepaskan, tarik nafas dalam. Lepaskan, tarik nafas. Lepaskan, nikmati oksigen gratis dari Tuhan. Ambil obat, hisap kuat. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, tarik kuat-kuat, hembuskan, tarik kuat-kuat, hembuskan, tarik kuat-kuat, hembuskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, tarik kuat-kuat, hembuskan, tarik lewat hidung, lepaskan, tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas.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 Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, saya sehat. Ambil nafas, saya sembuh. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas.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 125. Ambil nafas. Jangan bosan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Tarik dalam-dalam. Lepaskan.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 Boleh pelan-pelan, uh, matanya dibukanya pelan-pelan. Tangan boleh digerak-gerakkan. Kaki boleh digerak-gerakkan. Seperti dilemaskan. Nyaman. ah baru buka mata. Selesai. ya Kalau Ibu, tadi saya punya baterai oximeter. Dan juga ada yang, walaupun baterainya penuh, kadang oximeter itu sekian menit sekali mati. Jadi kalau lihat mati, tak jangan takut apalah nol gitu enggak ya. Tapi tadi saya ganti alat terus saya tunjukkan gitu ya. 100 cukup lama. Nah, Bapak Ibu boleh tulis di chat. Kalau tadi sempat nglirik-lirik saturasi itu tulis di chat. Kan saya hanya bilang 25, 50, 75, 100 gitu ya. Bapak Ibu mencapai angka 100 di keberapa sempat ngelirik ini. Jadi misalnya antara 25 sampai 50 tadi saya nglirik gitu ya. Ya atau malah saya baru 10 kali Pak udah naik gitu. Coba berapa Tarikan yang keberapa, Bapak Ibu? Saturasinya 100, ya. Silakan uh, tulis di chat. Selain ini kita istirahat sebentar, ya boleh minum, uh, boleh tes pH urin atau nanti ngetesnya nanti juga boleh. Setelah tanya jawab, istirahat sebentar lalu kita tanya jawab, ya. Ya istirahat buat minum aja. Kalau belum terasa pengen kencing, ya karena minum kan nanti butuh waktu untuk terasa pengen kencing gitu ya. Tapi kalau tadi sebelumnya udah minum banyak dua gelas, lah oh sekarang udah kebelet nih, <laughs> ya saya kasih waktu paling kan sebenarnya dua menit ya untuk untuk tes. Saya akan baca baca chat, saya akan menjawab pertanyaan di chat. Terus nanti setelah itu eh, raise hand, silakan raise hand dari sekarang raise hand dulu juga boleh. Nanti kita akan tanya jawab baik itu menjawab chat yang tertulis maupun uh, yang uh, raise hand bagi tadi Bapak Ibu yang gabungnya terlambat nanti ini rekamannya akan saya masukkan ke YouTube linknya saya post di WA Group ya tadi rencana mau streaming di Facebook tapi akunnya ini saya pinjam orang lain karena punya saya bisa 100 nah sekarang 111 jadi pinjam dia ya berguna ya kalau nggak 11 orang ketendang nah, nanti saya akan post di grup selain linknya rekaman ini juga hanya yang file suara saja yang cuma tarik nafas, lepaskan ya itu ada file hanya suara sehingga sore nanti Bapak Ibu udah mencoba sekali lagi gitu ya. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan yang sering dijanyakan, Pak, saya enggak sampai 200, Pak, itu baru 50 udah gringgingen. Boleh ya, tangannya di kakinya digerak-gerakin kalau gringgingen atau tadinya bersila ya selonjorin. Jadi selama 200 kali tadi enggak kayak orang semedi gitu ya. Tangannya kesemutan ya, gini-giniin aja gitu ya, atau mungkin satu alatnya dicopot dulu di ini giniin, terus lanjutin lagi. Enggak apa-apa ya, kok mukanya kok ringing, ringing gitu gitu. Ini enggak ya apa-apa, kita sambil ambil nafas, lepas ini kenapa kesemutan gitu ya. Itu mungkin oksigennya ya. Kalau secara teori, oksigennya kan lancar nih, 100% Saudara bayangin, ternyata nanti bapak ibu, sewaktu-waktu gitu ya, habis olahraga, habis makan, habis kerja, main laptop, coba mulai penelitian diri sendiri. Kita mulai memahami metabolisme tubuh kita, kita mengenali diri sendiri dan jadi dokter untuk diri sendiri, tapi kalau obat ya tentu harus konsultasi medis. Bahkan kalau sekarang misalnya minum obat diabetes kayak saya, sebelum program saya 2009 gulanya 400 300. Waktu itu ikut programnya dokter Tan Sutien dia nggak pakai gini-ginian ya dia murni pakai dari pola makan pola tidur pola minum yang saya akan ajarkan juga nanti di sesi-sesi belakangan ya ilmunya dr. Tan Sutien, yang bukunya berjudul aku memilih untuk sehat sembuh tanpa obat jadi dari gula HBA satu C 11 gula darah tiga ratus saya sembuh dalam waktu setahun memang lama karena itu programnya program yang sangat aman nggak ada efek samping kolesterol naik nggak ada efek samping BAB sul-susah ya karena yang menyampaikan seorang dokter ya jadi dengan cara yang sangat aman gitu ya enggak cara radikal tapi 6 bulan saya udah udah udah dari gula 300-400 itu dalam sebulan aja udah turun tapi bener-bener bisa gula di bawah dua digit itu setahun dan dan saya 8 tahun tanpa obat lalu saya kambuh lagi 2017 karena makannya mulai ngawur dalam arti pola makan setelah sembuh diabet pun juga enggak boleh makan kargo terlalu banyak lalu waktu itu saya pikir kan udah berkali-kali tes normal saya makan buah makan bakmi nasi nggak teratur gitu ya kambuh lagi gula 300 lagi lalu saya pikir 3 tahun lalu kan umur saya udah 56 ya ya mungkin memang kalau udah umur begitu kali nah saya minum obat nah singkat cerita lima bulan lalu obat yang saya minum itu sehari glukopak 1000 mg pagi dan malam jadi glukopaknya dua pagi hari selain glukopak 1000 milimeter eh, ya 1000 mg juga janupia 50 mg jadi kombinasi paginya glukopak XR yang time release dengan janupia. Malamnya glukopak sama glimeperit, jadi sehari minum 4 butir, 1000 gram dua kali glukopak, paginya janupia 50 gram, glimeperit 2 mg Hari ini, udah nggak minum, <laughs> lepas obat, sebut tambah obat, tapi masih kadang-kadang minum, kapan? Kalau saya bangun tidur, ngetes di atas 150. Saya minum kalau krimi cuma 2 mg, kalau adanya janupia cuma 50, kalau glukopak malah cuma 400 mg. Jadi saya beli yang 850, tak potong 2. Karena obat itu, 100 janupia misalnya, 100 gram sama 50 gram, itu harganya mirip. Jadi tak ajarin ngirit. Di apotek ada alat untuk motong obat. <laughs> Jadi beli yang 100 gram, pecah dua. Minum dua kali. <laughs> Coba beli glimeperit yang 4 mg sama 2 mg. Hampir sama, kira-kira 150 ribu sampai ribu. Beli yang puluh ribu, janupi 4 mg, dipecah dua. <laughs> Lebih murah lagi. Tapi sekarang saya hanya minum separuh. Jadi kalau glimeperit yang 4 mg dipecah dua, metformin atau glukopak, ya, itu kan nama, nama glupak, glukopak kan merek, metformin kan ada yang 500, ada yang 850, yang 850 pun tak pecah dua, itu pun minum kadang-kadang kalau gula di atas 150. Kenapa Pak Jelot masih kadang-kadang minum? Saya tidak mau resiko gula itu harus stabil. Obat gula tidak merusak ginjal, yang merusak ginjal itu kalau gulanya tinggi, gula itulah yang merusak ginjal. Jadi kalau minumnya cuma setengah butir, gitu ya sehari sekali, apa tiga hari sekali, nah, soal lepas obat ini saya tidak berani menyarankan ikut program saya lepas obat enggak obat minum seperti biasa saja nanti kalau misalnya diabet rata-rata bangun tidur ya saya, tapi saya sarankan bangun tidur tes gula bangun tidur sekali aja minum ngetesnya pokoknya gula bangun tidurnya berapa selama ini 150 Pak kok sekarang saya jadi gemeter nih Pak 90 nah gulanya obatnya empat butir lepas satu itu sebulan kemudian kok dibawah, di bawah 110 sering gemeter nih Pak Obatnya tiga, lepas satu, gitu aja. Bulan demi bulan aja. Kalau saya penyarankan pelan pelan aja, nggak usah buru buru kok. Hidup ini lama kok. <tuh>, minum obat juga ada belasan tahun. Ngapain buru buru lepas obat gitu ya? Jadi pelan pelan aja. Bahkan kalau mau, kalau mentor yang lain ngajarin begini, Anda minum obat. Nanti kalau gulanya sering turun, tes HbA1c ke dokter, Pak dokter kok habisnya begini. Oh ya udah kurangin, biar dokter yang memutuskan untuk mengurangi. Biar dia bingung kamu ngapain. <tuh> Bapak <laughs> ya oke, okay. saya akan jawab uh, pertanyaan dulu yang ada di chat. Ya, setelah itu yang resi head, re head, silahkan. Saya akan jawab dari atas. Ya, uh, uh, naik dulu dari atas, maaf, ternyata putus-putus, Pak. Oh, ada mungkin tadi saya sempat uh, ini ya. Oke, okay. saya baru baca sekarang. ya uh, jadi oke, okay. Pak. Seterusnya, saya 100 wow, bagus tapi denyut jantung tujuh tiga, Wah, bagus ya kalau denyut jantung. Tapi kalau itu denyut jantung harusnya tuh ya 70-100 lah ya. Kalau di atas 100 tadi saya agak berdebar-debar mungkin habis olahraga atau apa. Saya biasanya 80. Kalau bangun tidur saya pagi-pagi biasanya 80-90. Di atas 120, Pak. Ah, kalau kalau makanya oximeter itu saturasi dan denyut jantung ya. Kalau di atas 120 mungkin berhenti dulu istirahat ya sebelumnya 98. Wah, bagus. udah Bagus sih. Menit ke-25 naik 100. Iya, ya. Jadi 99. Oh enggak, oh enggak pernah 100. Enggak apa, -apa. Nanti lama-lama akan pernah. Tadi Bapak Ibu bisa lihat kan saya mungkin saya mulai tunjukin tadi yang ke-25 kali ya. Udah 100 saya terus manteng gitu. Tapi ada juga begini. Nah, ini juga memang alat itu beda-beda merek ya. Saya punya dua alat. Yang ini juga emang paling pentok yang biru di sebelah kanan ini 99. Tapi yang ini 100 ya ini saya pakai mereknya ya Jewel. Kalau yang ini apa nih? Ya, memang padahal yang ini cuma 300.000, ini 800.000. <laughs> Tetapi bedanya yang cuma yang pentoknya 99 ini nanti kalau kita minggu yang ketiga pakai tahan nafas ini bisa sampai 60. Sedangkan yang ini hanya bisa sampai 70. Jadi mungkin alat tuh kayak punya kepekaan bawah. Tapi kalau 95, ya, anak saya waktu itu COVID, 95 di tes pakai dua alat, sama-sama di 95. Jadi kepekaan di 95, 97, 98 sama. Jadi begitu naik gitu, yang ini bisa 100, yang ini cuma 99. Begitu turun ke bawah, ini 70, ini 60. Jadi kayak punya kepekaan bawah, kepekaan atas. Makanya juga kalau kayak pH ya, kalibrasi kan kalibrasi atas 8, kalibrasi pH 4 ya. Kalau bapak ibu beli dan sudah kalibrasi, nanti ada batas atas bawah itu dikalibrasi. Nah kalau saturasi ini kan nggak pakai dikalibrasi atas bawahnya, tapi kita percaya ini bener tapi enggak mungkin nyimpang jauh gitu ya. Kayak ada kepekaan atas dan bawah kayaknya begitu. Karena kenapa mungkin yang ini cuma sampai batas 70 gitu kan kenyataannya orang enggak pernah 70. puluh 92 aja suruh pasang pasang tabung oksigen. 94 suruh ke dokter gitu ya. 70 itu kan kayak saya gini yang mengeksplorasi saturasi. <laughs> saya coba tahan nafas gitu. Uh, saya pernah tahan nafas tiga menit. Uh, 60 loh. Waduh, dia ya, agak meter sih, ya 60. Tapi begitu saya lepas nafas itu, tarik itu, seru naik 100. Oh, berarti orang yang menyelam air itu tahan nafas itu mungkin dia dengan 60 nggak pingsan ya gitu. Nah itu paru-paru kita udah kuat sekali, tubuh kita udah terbiasa seperti tentara jeniskan Dulu waktu Inggris cari tentara bayaran, ya cari dari tentara dari Himalaya. Mereka biasa di gunung yang tinggi. Di gunung-gunung yang tinggi oksigennya tipis. Pernah lihat filmnya Rocky? ya itu apa namanya kayak dai hard yang rocky berantem itu loh, ya itu kan dia waktu latihan gitu ke atas gunung Himalaya kenapa sih gitu naik hanya butuh lari aja di atas gunung oksigennya sedikit namanya terapi hiperhipoksia 9 di bawah 92 udah disebut hipoksia ini hiper kenapa saya melatih paru-paru saya dan saya hidup di saturasi 60 siapa bayangin kalau saya nyelam nanti pasti pasti diving itu oksigennya habis pun nggak takut. Ada waktu untuk naik ke atas masih kuat. <laughs> Tapi itu yang pakai tahan nafas itu ada bahayanya buat mereka yang punya penyakit yang berhubungan dengan paru-paru dan jantung. Ya makanya nanti kita di minggu yang ketiga nanti bahayanya saya sampaikan nanti aja nih ya, menyinggung aja ya. Oke, saya baca chat sambil berkomentar ya yang yang saturasi nggak sampai 100 nggak apa-apa, mungkin hanya alatnya tadi yang memang pentoknya hanya sampai ke 99. Tapi sebenarnya udah bagus kan? Tadinya 97, 99. Dua poin itu bagus loh. Karena kalau ada biasa 96, 95 sama sama dokter suruh ke rumah sakit. Jadi satu poin bagus. Oh, ini ada yang 100 sudah di menit ke 15 menit 15 pertama ya. udah. Oke. Okay. 97 jadi 98. Oke, naik sedikit. Nanti lama-lama dengan mudah ke 100 ya. Ini yang laporan saya skip. Oke. Sana sebelum 97 naik 100 hitungan ke 25. Tapi sekarang kok 92. Oh, kesemutan di kaki. Nah, fluktuatif ya. Bisa alatnya, baterainya habis atau memang kita itu begitu ya. Saturasi itu gampang sekali berubah ternyata. Gitu ya. Kita naik ke atas gunung yang oksigennya tipis, berkurang gitu. Tapi itu naiknya lagi cepat karena kadang gini. Kita ambil nafas, itu kan oksigen di paru-paru dulu, sedangkan alat ini di jari. Butuh waktu untuk nanti sampai oksigen yang di darah terdeteksi di jari. Tapi kalau misalnya, loh kok sekarang saya turun, ambil nafasnya pelan-pelan, gitu ya. Ambil nafas pelan-pelan, nanti dia akan naik lagi. Jadi sebenarnya memang sebenarnya saturasi itu fluktuatif. Tapi kalau turun. Uh, kalau orang, pas lagi dipasang pun juga kadang kan mulai dari bawah atau kadang malah mulai dari atas. Nanti dia bergerak, tunggu dia pas stabil, ya. Tunggu pas uh, dia uh, stabil. Pak, olah nafas sebaiknya pagi atau malam? Kapan saja boleh, ya. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Saya mulai dari 99, puluh sembilan lalu seratus ke 75. Oke. Okay. Start sembilan puluh tetap. Oke, nggak berubah. PH tadi bangun 7,25 setelah ornaf 8,3. Wah, tapi kliengan dan kesemutan. <laughs> Ini sudah ada yang lapor tes PH ya, dari 7,25 jadi 8. 7,25 berarti bagus. Karena gini, normal sehatnya darah ya, PH darah 7,35 sampai 7,50 itu PH darah. PH air seni biasanya di bawah PH darah. Kan air seni itu metabolisme tubuh disaring cairan disaring lewat ginjal. Sampah-sampah dibuang, terutama sampah asam, asamnya dibuang supaya tubuh kita alkali. Jadi organ-organ tubuh akan menjaga tubuh kita alkali dengan membuang asam. Nah, buangannya itu kencing, maka mestinya kencing itu lebih asam. Maka kalau misalnya PH-nya itu udah bangun tidur aja nih, Pak parsaroan si barani ya tujuh tadi bagi bangun tidur 75 oh, itulah sehat itu tapi enggak apa-apa ya dengan delapan itu kan berarti kan berarti itu kayak terapi coba orang sampai minum air alkali yang mahal ini pH 9 pH 8 gitu minumnya normal aja yang murah olah nafas ini 8ph nya berarti tubuh kita ya bukan berarti darah kita lalu kalau kencingnya 8ph nya darahnya 85 enggak ya darah itu stabil metabolisme tubuh membuat darah stabil paling enggak di tujuh gitu. setengah itu ideal seperti bayi baru lahir nanti kanker virus mati semuanya ya oke okay. pak boleh lakukan sambil bekerja atau sambil jalan oke okay. idealnya semuanya itu mulai dengan ideal duduk bersila tutup mata ambil nafas setengah ideal bersila sakitnya kesemutan duduk di kursi tegak kakinya jangan gantung ya kakinya harus napak napak lantai kaki taruh di atas paha itu ideal nggak ada waktu pak ini cuma 20 menit saya sibuk sekali pak cari duit pak olah nafas kalau saldonya dikit ya tetap aja pusing pak. Oke jadi bagi yang bener-bener sibuk gitu ya olah nafasnya nanti bisa sambil yang ini nanti olah nafas minggu kedua ketiga nggak bisa sambil karena itu tadi pakai pakai tahan nafas saturasi turun berbahaya nyetir mobil bisa nabrak. Nah yang olah nafas ini olah nafas imun booster gitu ya kalau teman saya sahabat saya Pak Eko yang mimpin mobil menyebut anti covid gitu ya Tungsem juga sebutnya anti covid kalau Bim Hof juga menyebutnya untuk menaikkan imun. Ambil nafas, lepaskan. Ya ada sih yang dampak kesemutan. Nanti coba beberapa kali. Kalau sudah mulai nggak kesemutan, nanti sambil nyetir boleh, pakai. Ya sambil nyetir. Nah kalau kesemutan itu karena kita, kita kuat banget ya. Nah kalau sambil nafas nyetir, pelan-pelan aja. Gitu. Tapi itu sebenarnya ya tidak disarankan. Tapi saya sudah mencoba beberapa bulan hemat waktu lah berangkat. Khotbah, dan jalan lumayan ini tiga menit gitu ya, sampai tempat eh, di gereja sebelum khotbah cekenceng dulu. Wih, <laughs> <laughs> delapan <laughs> nah, jadi bisa ya. Saya pernah nyoba sambil sepedaan, sambil... tapi kalau sambil sepedaan, olahraganya terlalu keras karena membuat kita sendiri terengah-engah ya, nggak nyata dampaknya. Tapi sambil jalan pelan-pelan, sambil grounding terapi, jadi injek rumput basah. Uh... Banyak orang tua dulu nggak nyuruh kalau misalnya rumput masih basah, injek tuh gitu ya, apakah nggak pakai alas kaki. Ternyata kalau Bapak Ibu nanti ketik grounding terapi, wah itu banyak hal yang ternyata ilmiah juga. Itu nenek moyang kita, sambil jalan boleh atau yang mau efektif ya, sambil berjemur. Sakit kuning segala macam, ada penyakit kulit, jemur sebelum jam 8 pagi, butuh kolesterol turun, butuh vitamin D aktif, jemur jam 10, hanya 20 menit aja. Atau jam setengah sepuluh lah. Kalau kita jam setengah sepuluh kan, Singapura jam sepuluh, padahal di Singapura lebih lebih barat. Jadi jam setengah sepuluh boleh, jam sepuluh boleh, 20 puluh sampai tiga menit aja. Itu pas waktu untuk olah nafas. Nah, itu boleh sambil berjemur, dan sekaligus nih vitamin D-nya dapat aktif gitu ya, karena kita minum vitamin D. Tapi kok di tes gitu, deaktifnya aktifnya nggak naik-naik nih, padahal saya udah lima ribu. IU udah naik gitu ya, kombinasi sama berjemur, jadi boleh sambil di samping yang lain mau sambil nyapu juga nggak apa-apa ya ritma jantung saya terasa lebih kencang iya jeduk jeduk jeduk jeduk kenapa sebenarnya kadang-kadang detaknya sama tapi kita mikir tagihan mikir stok yang ini aduh covid nggak boleh buka toko <laughs> kita nggak dengerin jantung kita ambil nafas pelan-pelan tutup mata konsentrasi pada diri sendiri tiba-tiba jantungnya jeduk jeduk gitu ya sebenarnya ritmenya nggak enggak banyak berubah tapi kita mendengarkan Nah, nanti itu justru akan di minggu kedua ketiga kita akan belajar mendengarkan jenut jantung dan kita bersyukur untuk jantung, kita membawa aliran oksigen ke jantung supaya jantungnya sembuh. Nanti yang pankreasnya mencoba merasakan pankreas, yang sakit pinggangnya merasakan pinggangnya gitu ya. Tapi memang ada sedikit perubahan ya karena kan kita gitu ya. Itu kalau jantungnya berdetak lebih kencang gini. Kalau detak lebih kencang akan terdeteksi di tadi yang di angka bawah. Tapi, kalau cuma mendengar karena kita memang bagus, berarti bisa fokus, ya, bukan kosong pikiran. Tapi, fokus pada diri sendiri. Kita bisa mendengar denyut jantung kita. Nanti, pada pelajaran body scan, kita akan mendengarkan, ya, organ tubuh yang lain. Kita mencoba untuk berkomunikasi dengan tubuh kita sendiri dan mengatakan kata-kata afirmatif atau kata-kata doa terima kasih Tuhan untuk jantung yang tidak pernah berhenti saya tidur dia enggak tidur selama ini saya enggak perhatikan sampai ternyata visceral fat saya tinggi jantung yang lemak yang membungkus jantung terlalu banyak jika dia kerja lebih keras maafkan jantung saya akan janji makan lebih baik tapi terima kasih untuk jantungku nah itu kita nanti sambil jantung. denyut jantung kita berbicara kepada jantung ya berbicara kepada Tuhan untuk terima kasih pada jantung kita dan sekarang aku alirkan oksigen yang banyak pada sel-sel jantung jantungku yang bermasalah terjadi regenerasi sel nah itu sambil merasakan jantungnya sehat cari organ lain yang tidak sehat kita mencoba merasakan ya nanti kita sampai pada pelajaran itu Start 98 pulsa 84 lalu menjadi hitungan kesulitan mencapai 100 ya kalau saya biasanya sekarang ini hitungan ke-10 15 udah 100. Nanti Bapak Ibu akan menjadi seperti itu. Cepat sekali mencapai 100 ya. Kepala seperti berat, pipi kesemutan, lalu menjalar kesemutan ke kaki, dada ya. Itu nah kalau dada tertekan, kita harus makanya harus tegak lurus dan rileks ya. Bahu rileks ya. Ini kerut muka ini jangan kerut muka, usahakan mulutnya agak senyum. gitu ya, emang alat nafas itu harus senyum. Kalau sambil hembuskan gitu. Bibirnya arah senyum. Gitu ya, itu mengurangi ketegangan. Nah, tapi kalau kesemutan dari saya bilang sebelum mulai emang ada saya bilang ya, tapi kan bisa kayak kesemutan, greng greng gitu ya. Itu dinikmati aja. Itu nggak bahaya kok, ya. Bahkan nanti bagian-bagian yang sakit mengalami seperti itu gitu. Tahu-tahu tahu-tahu adik adik saya nih, Mas sakit-sakit pegangku sebuah <laughs> suaminya dia Mas ini suami mas, ini suami saya nih gula aja dari 300-180 cepet banget turunnya gitu Wah saya kan punya sekolah HPO ya seluruh Indonesia ada 66 cabang biasanya dipanggil dipanggil itu untuk seminar parenting Mas seminar ya di sekolah saya apa olah nafas <laughs> pajar tambah profesi ngajar olah nafas itu ya Nah ternyata yang ngalami gering-gering itu ada juga yang pada bagian sakit, lalu setelah itu eh, mengalami eh, kesembuhan. Ya, jadi, soal keringingan, kalau kesemutan, paling ini. Kalau kaki kesemutan, kalau tadi posisinya bersihlah, selonjorkan. Kalau kakinya tadi duduk gitu ya, kakinya napak, tapi boleh kayak di sini. Ya, kakinya bisa digini-gini, nggak apa-apa. Kalau kakinya kesemutan gitu, kakinya digerakin. Jadi, kita bukan kayak orang semedi. Tangannya kesemutan, tangannya dikini-kiniin selama ambil nafas 200 kali tadi, ya. Tapi kalau belum sama, hidungnya kayak panas gitu ya, udah kayaknya ada pusingnya gitu, udah berhenti aja. Meng 100 kali juga udah. Kalau nanti udah terbiasa gitu kan 10 kali aja udah langsung 100. Menjadi begitu cepatnya, berarti kita paru yang menghirup, yang menghirup oksigen kan paru-paru, dibawa ke jantung, dipompa kemana-mana, termasuk ke jari, terdeteksi oleh jari. Jadi kalau makin bisa cepat 100, berarti kinerja pernafasan dan jantung kita makin bagus. gitu ya. Saya dulu paham hak 100-nya, karena dulu saya berangkat dari 96 dan pernah saya pernah paru-paru 7 tahun. Waktu SD saya paru-paru basah. Nah Itu kenapa dulu saya belum kenal olah nafas. Saya istri mertua terapi oson. Yang di darah diambil, dikasih oson, dimasukkan lagi. Kayak dokter Terawan, tapi saya dokter Sintia. Itu setiap kali saya dites, dokternya bilang, Pak Jarod rendah loh, 95-96, 95-96. Kalau terus 94, Bapak cek paru-paru ke rumah sakit ya, Saya sehingga pernah cek. Ketemu olah nafas, seratus sekarang ya? Oke, saya tidak bisa tak ikuti tarik nafas karena sudah full kapasitas, jadi ada jeda untuk tahan nafas. Boleh ya? Jadi, misalnya, apalagi yang tadi menit ke seratus 150 ya? Saya makin lama kan tarik nafas, lama banget nih ya. Kalau udah habis, udah penuh ya? Udah kayak jeda jeda jeda, jeda tahan apa jadi jedanya jeda jeda tahan hembuskannya kan sama ya itu cepet habis ya tapi nanti kita minggu yang keempat waktu kita akan belajar yang metode meditasi metode uh, mindful meditation namanya itu dari masa suset university dari seorang uh, profesor dokter psikiatri jadi bukan aliran uh, meditasi yang klenik gitu ya itu ambil nafas ambil nafas pelan pelan hembuskannya pelan-pelan, dua-duanya lewat hidung gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kita tariknya kenceng gitu. tujuannya supaya paru-paru penuh dengan oksigen. Nah, boleh ditahan. Jadi kalau waktu saya bilang tarik nafas, Ini sudah penuh nih. Pak Jawat belum ngomong lepaskan. Tahan aja. Berarti oksigen akan di paru-paru ya, untuk diambil ada waktu lebih lama untuk mengambil. Karena targetnya kan 100% kita menikmati 20 menit saturasi 100% karena biasanya 99, biasanya 98, biasanya 96 gitu. Makin sering nanti tiba-tiba ajaib loh, ajaib. Loh. Ajaib tiba-tiba rata-rata saturasi kita kalau saya dulu 96 sekarang 98. Begitu pola nafas sebentar, 100, cepat banget 100-nya. Sudah, kalau 100 kondisi ideal tercapai ya. Dikit banyak setelah selesai rada pusing gitu tapi nggak lama Oke nanti lama-lama nggak pusing lagi bagaimana tahu 100 ya itu Oh oksimeter cuma 2 digit Oh mungkin bener juga ya berarti yang yang oximeternya cuma bisa dua digit berarti hanya bisa sembilan 99 ya karena kalau ini saya 100 tapi ke paling bawah 70 kalau 99 ya udah berarti emang namanya orang itu 99 udah bagus ya. Jelek itu kan 94. 95 minimal. 94 suruh ke dokter, 92 pasang tabung oksigen. Itu kan panduan Covid ya. Anak saya Covid Delta, rumah sakit penuh di mana-mana. Uh, tanya dokter, dokter, ini kapan harus anak harus pakai? Karena begitu saya beli itu harga 750. dua hari lagi empat juta pun enggak ada barang. Waktu itu pernah begitu ya, waktu Covid Delta Indonesia apa Jakarta penuh gitu. Waduh, gimana? Kita cari-cari oksigen, tabung cadangan nggak ada. Akhirnya dokter bilang, 95 lepas, 92 pasang. Nah, jadi 99 itu udah bagus, makanya ada alat yang mungkin hanya dua digit. Oke, ya ya berarti batasnya 99. Saat olah nafas, suka lupa pakai cara yang nafas via perut. Nggak masalah, karena yang bagus malah perut sebenarnya. Cuma lebih susah, kan? Yang dada ini lebih gampang. Maka kita mulai yang dada dulu aja. Ya. Nanti, nanti minggu ketiga eh minggu keempat itu eh, ya kita akan belajar mengenai olah nafas perut karena kembungkan gitu ya bahkan nanti kita akan belajar juga eh, dicampur dengan seperti gerakan senam ya jadi kayak tai chi, yoga senam gitu ya yang kita ambil gerakannya saja ya karena yoga kan ada yang pro dan kontra nggak boleh itu pak itu moment itu pak <laughs> memang di Indonesia ini agamanya kuat sekali jadi apapun agamanya banyak yang menentang gitu ya tapi saya dokter teologi ya, bahkan orang-orang Kristen bilang saya pak pendeta. <laughs> tapi saya pakai otak saya, pakai logika saya. Saya tapi saya juga sengaja nanti mengambilnya yang certified Amerika itu emang kelompok yang ilmiah Karena memang yoga itu kelompoknya banyak macam gitu ya. Itu nanti bisa olah nafas itu dikombinasi pakai gerakan. Jadi kayak kayak tari Jawa juga gitu ya. Nah itu nanti pada saat teori itu kita akan menggunakan perut ya. Tapi ini yang ini udah udah terbukti kok saturasi 100 ph 8 itu covid sembuh ya tung itu kesaksian tuh ya oke okay. saya pak menit lagi Dion dari Denpasar Bali baru ikut pertama kali setelah saya ikut ya emang ini baru sesi yang pertama ya kenapa tidak kesemutan nama masalah ya tidak seperti kesetrum nggak masalah <laughs> saya diabetes sama pak jadi ada yang kesemutan ada yang tidak jadi <laughs> yang nggak kesemutan cari sebut seru gitu <laughs> nggak ya nggak apa, -apa. Ajaran saya hari-hari tarik nafas, lepaskan rasanya. obatasi gampang. nggak mikir. Tapi latihan ini tarik nafas, perut jadi gembung, perut lepas, perut kempes. Jadi bingung, kok waktu tarik perut malah kempes? Seperti salah dong saya gitu ya. Eh, memang harus tarik, itu medianya perutnya gembung ya, karena dia farmanya kan melar. Udah berhenti, bisa ditambah dengan tarik dada, itu paru-parunya kan udah melar di bagian perut, naik ke atas. ya. Itu kalau tarik perutnya malah kempes, ya nanti nanti deh. Pas kita latihan, yang uh, saya kasih videonya dulu biar biar lebih jelas. Ya, nanti ada videonya, tak post di grup, ya. Tapi oke, okay. kalau mau gampang sekarang, nggak usah perut dulu, ya. Ini PR-nya seminggu, dengarkan audio suara yang akan saya post, pakai dada juga, bang. Gitu ya, itu kan pakai uh, dada lebih gampang dan udah lebih pasti. ya ada telepon biarin dulu dah. pH sebelumnya 5.8 sesudahnya 6.4. Eh, pH itu berarti 5,8 ya. Jadi nah ini sebelumnya rendah nih di bawah 6 ya. Sekarang nah, naik 6.4. Nanti pelan-pelan harapannya bangun tidur itu di atas 5,6.5 ya. Bangun tidur karena bangun tidur itu paling asam asemnya kan semalaman buang racun tubuh gitu ya tanpa olah nafas pun kalau minumnya banyak gitu ya minum air 2 liter sehari gitu ya nanti sore-sore itu biasanya lebih udah lebih tinggi karena kita banyak minum makanya orang harus banyak minum 1,8 kalau yang punya ginjal mungkin satu setengah bahkan juga ada perhitungan sesuai dengan berat tubuhnya ya tinggi berat badan tapi banyak minum ini ada bapak ibu ya mulai lima mulainya 5,8 sekarang 6,4 ya bagus ya tadi saya sempat ngantuk betul oksigennya banyak banyak orang ada dampak ngantuk, makanya kalau mau nih, ya kalau pagi begini kan nggak mungkin ngantuk banget ya, kalau habis makan siang, olah nafas, tidur tuh, tidur siang enak, ya atau malam, kalau saya sering, dulu saya tidur tuh jam 11, jam 12 malam gitu, sekarang covid di rumah nggak pengemana-mana, kadang nggak ada kerjaan, mau ngapain lagi ya, udah setengah sembilan olah nafas, jam sembilan tidur, <laughs> jadi memang bisa ngantuk, ya yang susah nak yang susah tidur di insomnia ini kan tiba-tiba, Pak, saya sembuh, Pak. Saya insomnia. Gitu. Nanti, kesembuhan-kesembuhan itu biar pada kesaksian sendiri aja gitu ya. Tapi memang bisa bikin ngantuk. Saturasi baru mencapai 97. Nama salah, ya. Saat olah nafas, agak ngelir, ya. Betul, ya. Urin jadi 6. mana tuh? pH urin jadi 6. Nah, sebelumnya berapa? Kalau jadi enam, jangan-jangan sebelumnya lima setengah. Sebentar, dari ada yang 5,8, ya, 5,6. Tadinya jadi 6. gitu ya. Harusnya nanti setelah olah nafas itu. Minimal jadi yang enam, jadi 7 lima, lima, jadi enam setengah, enam setengah, jadi tujuh setengah. Yang tadi bapak yang ada 7,25 jadi 8,3 gitu ya. Jadi mestinya naik. Saya keringatan iya, olah nafas itu kayak olahraga tapi tanpa bergerak. <laughs> olah nafas itu ya, bahkan energi loh, karena kan oksigen itu untuk pembakaran, butuh oksigen. Jadi dengan olah nafas itu keringetan, benar. Saya juga. Awal-awal dulu keringetan, saya nggak tahu kenapa sekarang udah nggak terlalu banyak keringetan, tapi keringatan, pusing, kesemutan, itu wajar. ya Ngantuk, makanya kalau hitungan ke 100 ke atas mulai ngantuk. ya Oksigennya banyak ke seluruh tubuh, kita merasa nyaman dengan adanya oksigen, makanya kalau yang untuk malam hari itu kerjaan berberes semuanya, olah nafas, silahkan tidur. Biasa bangun jam 2, kencing, jam 1 kencing, nanti Anda tahu-tahu jam 4. Ya ya jam 03.00 enggak tahu jam enam loh gitu ya. Jadi tidur dengan saturasi 100, berangkat tidur dengan pH 7,5. Waduh. Kapan regenerasi sel terjadi? Saat tidur kebanyakan. Ada jam ya, nanti ketika ada jam jam organ tubuh bekerja gitu. Ada jam-jamnya gitu, tapi cukup banyak yang direparasi antara jam 11 sampai jam 4 pagi. Itu jendela tidur harusnya saya tidur 8 jam, Pak. Tapi mulai jam 2 pagi, eh, jangan, jam 11 sudah tidur, gitu ya. Itu makanya kalau susah tidur olah nafasnya sebelum tidur. Uh, Live dulu, Oke, okay. saya tarik nafas, kok perutnya mengempis, ya. Nah, salah emang tiap orang beda-beda, oh, ada yang mengempis, ada yang kembung. Nanti kita akan latihan olah nafas perut, ya. Karena itu susah, makanya kan di bagian belakangan, ya. Nanti saya akan sebelum belajar olah nafas perut, nanti saya akan kasih videonya, video animasi mengenai olah nafas uh, perut jadi kita mulai dengan yang mudah Pak kita pas latihan terjadi kesemutan atau sakit-sakit di tempat tertentu tidak kenapa-kenapa ya ya sebenarnya itu menunjukkan respon tubuh bahwa sebenarnya ada apa-apa dengan tubuh kita cuma kita nggak tahu tapi pasti nggak parah karena toh kita nggak ngerasain rasainya batu ketika kita aliran tubuh dengan oksigen yang cukup banyak ya sehingga kayak gering semutan kesemutan di bagian mana gitu ya kalau yang yang punya memang sakit pinggang bahkan mungkin nanti di situ akan kayak kesemutan, kayak geng geng, -geng ya ada yang nggak merasakan bahkan nanti kita akan ajari supaya merasakan gitu ya tapi bukan merasakan kesemutan, merasakan organ tubuh ya minimal membayangkan yang pe nggak peka mungkin di udah diajari juga kok saya nggak bisa ya merasakan lambung saya gitu ya nanti ya paling nggak kalau nggak bisa merasakan membayangkan aja terima kasih buat lambung walaupun saat ini saya ada masalah asam lambung Uh, tapi saya nanti kita akan ajari begitu ya terapi untuk yang punya penyakit tertentu ya bagaimana kita sambil onar pasti pikiran kita ngapain gitu. Jadi kita sekarang ini teknik nah dulu. Nah, tapi yang memang yang bagian satu ini kita khusus untuk saturasi dan pH ambil nafasnya begitu ya, lakukan 100 kali cukup, boleh ya 200 kali lebih bagus sesuai dengan waktunya dan masing-masing uh, kalau misalnya tadi Indikasinya itu kalau pusingnya Pak saya ini udah lima menit hilang ya hilang, tapi kalau pusingnya Pak hilang, berarti anda nggak masalah, anda ada lagi, lagi nanti tidak pusing. Kalau pusingnya berlebihan ya ada, berarti cukup 100 kali aja nih gitu ya. Maka tadi saya bilang eh ada angka di 25, 50, lima, lima nanti kasih filenya, bapak ibu akan ulangin lagi setiap hari dua kali atau minimal sekali selama seminggu ini. Karena minggu depan kita akan sudah belajar metode dan teknik yang lain, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, kita karena waktu kita, dan uh, kita akhiri ya. Tapi kalau misalnya, Pak, saya mau bertanya nih ya, besok boleh login? Eh, uh, minggu malam kan jam 7. berarti tanya jawabnya mungkin kira-kira mulai jam 8. mau ikut langsung ditanya jawab juga, nggak apa-apa login untuk bertanya. Tapi mau ikut dari awal juga, nggak apa-apa ya, ikut olah nafasnya bareng-bareng. Tapi sebenarnya untuk mengulangi lagi. Perintah olah nafasnya, file audionya, sebentar saya post di grup ya. Kita sekarang 10.30, pas satu jam setengah memang maksimum kita sebaiknya nggak lebih dari itu supaya nggak mengganggu aktivitas yang lain. Mungkin pesan sponsor ya, saya akan undang bapak ibu untuk Selasa malam. Nah Selasa malam itu bukan akun zoom saya juga, saya nggak tahu dijadikan co-host apa enggak saya nggak bisa merekam apa tidak. Selasa malam itu kita akan berbicara mengenai DNA, ya kan orang misalnya diet keto, kok ada yang kolesterolnya naik gitu, nah mungkin diet ketonya harus lebih spesifik proteinnya itu dari telur atau daging, ada yang makan telur kolesterolnya naik, ada yang makan daging darah tingginya naik itu, nah, ternyata orang itu cocok-cocokan. Nah dalam pelajaran DNA hari Selasa malam kita akan jelaskan mengenai keunikan berkaitan DNA. Nah itu nanti bapak ibu boleh ikut juga boleh ngambil tes boleh tidak karena itu sponsor ya dan jujur memang itu juga bisnis saya sekarang ini jadi boleh ngambil tes DNA tes DNA itu macam-macam ada yang untuk kesehatan ada untuk yang diet ada yang untuk pengen tahu saya punya DNA kanker nggak ya karena bapak saya atau ibu saya kakek saya meninggal karena kanker tapi saya lima bersaudara nah dengan dites ternyata ibu bapak nggak ada resiko kanker nah begitu ada susun menu yang tepat supaya tidak terjadi, karena tujuannya dengan DNA itu kita bisa mengetahui, ya ini ilmu kan masih baru ya, udah 2013, kan dokter ada yang belum tahu, tapi kita akan belajar mengenai DNA, itu selasa malam, dan sekaligus juga selasa itu selain belajar DNA, belajar bisnisnya, jadi misalnya saya nggak mau ngetes Pak, gitu. saya mau bisnis saja di bawah Bapak, oke okay, nanti saya bina, saya bimbing, kita bisnis bareng-bareng, Zaman Covid begini susah cari pekerjaan. Siapa tahu ini menjadi pekerjaan baru Bapak dan Ibu dan kita bisa diberkati lewat bisnis masa depan. Ya, Anda bisa masuk ke Google ketik uh, bisnis masa depan, platform digital. Ya, toko bakal tutup, grosir bakal tutup, bisnis kesehatan bakal booming 2026. Jadi saya kan punya IFA MLM sepatu baju. Kita dulu punya member 500.000 ribu, stoplist 200 kabupaten. Bangkrut saya kan karena digitalisasi platform. Toko-toko tutup, tapi kesehatan itu prediksinya adalah bisnis masa depan. Bahkan bapak sekarang ini masih awal. Umumnya nanti masih 2026 ada waktu ya. Kita masih 2022. Bapak Ibu boleh bergabung ya dalam bisnis ini. Hanya dengan 250 ribu udah bisa dapat starter kitnya menjadi anggota di bawah saya dan kita akan belajar bareng-bareng. Nah, tapi yang hari-hari seperti ini kita nggak bahas itu ya. Supaya kita bahasnya gimana sehat aja deh gimana mau bisnis kesehatan yang nawarinnya bengek, kayak <laughs> nawarin sehat gitu ya, saya sakit jadi sembuh gitu kan, Mantap gitu ya. Atau saya ini sekarang ngajarin olah nafas, saya lepas obat gitu, atau mengajari regenerasi sel. Nih saya umurnya 59, ini lihat mukanya gitu kan, mukanya ceria, dites umurnya cuma 45. Anda percaya dong? Saya ajarin gitu ya, saya mau ajarin bapak ibu sehat dulu aja, ya yang penting bapak ibu sehat, bapak ibu sembuh. Soal mau ikut bisnis boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ya, saya akan ajari gratis selama tiga bulan. Setelah itu, gue akur nggak dibubarkan. Ya, saya akan jawab-jawab juga di situ atau ngepost-ngepost -nge di situ. Tapi kita intinya, saya belajar yang olah nafas, ada yang bayar, ada yang gratis. Ya, saya belajar uh, olah nafas yang scanning body segala macam itu saya malah ikut komunitas yang dari Amerika itu gratis juga. Jadi saya nggak boleh bikin kelas berbayar. Saya dapatnya gratis. Tapi yang yang olah napas anda nanti masuk VIM Hof ya, YouTube, Instagram itu hanya dapat cuplikan karena kalau mau belajar bayar juga dolar mahal banget ya. Jadi saya akan ajarkan secara free. Yang penting bapak ibu sehat sembuh. Nanti kalau sudah sembuh mau bisnis kesehatan, ayo ya bareng-bareng saya ada dalam tim saya. Pak, bisnisnya gimana pak? Gitu ya boleh japri saya atau tunggu hari Selasa supaya hari Selasa dijelasin gitu ya. Nanti baru nanyanya udah lebih tajam ya. Terima kasih untuk uh, ininya. Apa bisa terus turun, uh, Pak? Tensi saya kok enggak mau turun-turun. 148, 14288, 142 tinggi. Woah. Uh, relax supaya turun dengan cara relaksasi. Ya, ambil nafasnya pelan banget aja kayak orang tidur, gitu ya. Mestinya uh, turun, ya. Jadi ini ada pertanyaan yang 14288 tinggi banget, ya. Punya tensi tinggi. Uh, nanti kalau mau mengulang sendiri jangan 200 kali ya mulai 50, puluh gitu ya Nggak masalah dengan tensi naik 100, cukup di 100 aja ya Nah kalau sekarang tidak turun-turun tenangkan pikiran ya karena tensi itu berhubungan sama pikiran ya bayangin yang baik-baik terima kasih Tuhan saya pasti sembuh, pasti turun gitu ya supaya nanti dia akan pelan uh, tensinya uh, turun ya bahkan nantinya harusnya pola nafas ini membuat tensinya makin mudah stabil Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti ini kita hari Minggu malam Senin malam itu sama seperti ini. Jadi hanya tiap orang punya pilihan mau ikut Sabtu, mau ikut Minggu, atau mau ikut Senin. Karena ada orang yang Minggu nggak bisa, gitu ya. Sabtu nggak bisa, bisanya malam. Ya udah Senin malam saya akan berikan uh, uh, tiga pilihan boleh ikut Sabtu, Minggu, atau Senin. Kecuali ada Katakanlah, minggu yang saya tidak bisa nanti saya akan post di grup, tapi sementara pokoknya saya blog waktu saya Sabtu pagi, Minggu malam, Senin malam kita belajar hal yang sama, baru Minggu depan beda materi. Tapi kalau sekarang ini Sabtu, Minggu, Senin masih sama persis. Ya, ya terima kasih. Kita akan akhirin dulu ya. Sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di grup boleh. Kalau mengenai olah nafas ini, kalau pertanyaan yang lain ya silakan jabri. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, uh, kalau yang sudah ikut sekarang berarti minggu depan.